serta klik tombol notifikasinya para sahabat, tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru terupdate dan terhanyat seputar Leslar tentunya. Baiklah para sahabat Leslar, mana pun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini. Tentunya ada spesial para sahabat ya percakapan komentar tentunya yang di unggah oleh akun Instagram Leslar2324 di sini tentunya komentarnya sangat bengek membuat kita ketawa bahagia bersahabat ya Dari Abel Miolo di disitu berkomentar di postingan Rizky Bilar Loh anak kedua siapa dong? Ada jawaban dari Abang Bilar Disitu jawabannya masih betah di dalam parut saya Itulah komentar balasan dari Rizky Bilar dari pertanyaan akun Abel Myolo, para sahabat yang membuat bungek semuanya nih, yang mana tentunya bukfir juga disitu menuliskan sebuah kalimat, Alhamdulillah bentar lagi punya keponakan online, wow. <gifat> Memang luar biasa, para ya, melihat komentar yang membuat kita bahagia, kita juga ikutan bangga, yang mana tentunya Rizky bila selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua para fans. Kegabar selanjutnya, persahabat kita lihat juga di sini ada unggahan spesial, persahabat ya perhatikan. Tentunya di akun Instagram pribadinya Teh Lisna, di situ ada blog pribadinya Leslar Team, persahabat ya luar biasa masya Allah, Leslar Team. Tentunya kita merasa bangga dan bahagia juga, persahabat ya. Mudah-mudahan saja Teh Lisna selalu memberikan kejutan, vitamin bahagia. Untuk semua para fans slash love lovers. Dalam postingan tersebut juga banyak sekali komentar dan tanggapan dari para fans, yakni dari akun Instagram Nonon Ansgar Mozab mengatakan dalam kolom komentar Bismillah, masya Allah mereka udah dua become one assistant Wow luar biasa persahabat ya memang. Kita merasa bangga Dede Lesti maupun Rizky bila selalu dikelilingi oleh orang-orang yang sangat baik. Berikutnya ada lain dari akun Instagram. Hassanah Bariotul mengatakan dalam kolom komentar juga ditulis Leslar Tim berarti untuk keduanya. Terus RM juga untuk kakak dan dedek. Sekarang intinya Tim Leslar sudah menjadi satu sekarang. Luar biasa persahabat ya Alhamdulillah tentunya kekompakan kita, kesultan kita tak sia-sia untuk menyatukan Lesti dan Rizky Dilar. Berikutnya bersahabat ada unggahan spesial dari Bang Adlin Rambe, tentunya ini unggahan yang membuat kita dibuat traveling dan penasaran persahabat ya. Tentunya mereka akan mau kemana? Apakah akan ada kejutan yang akan diberikan dari Lesi dan Rizky Bila? Wow luar biasa ada Pali Akbar dan Mas Gongli juga persahabat ya. Kita merasa tentunya bahagia melihat postingan ini. Mudah-mudahan ada kabar baik dan kejutan. Tentunya, untuk kita semua. Dalam postingan tersebut, juga banyak sekali komentar dan respon dari para fans, yakni dari akun breededkin3000. Disitu mengatakan, "Itu jendela sama kayak foto, Dedek di, di Instagram gak sih? Mulai halusinasinya nih, kurang vitamin, deh. Bersahabat ya, saking kurang vitamin, kita dibuat halu banget nih sampai-sampai untuk gerbang." Mirip banget sama foto di Lesti yang dikecil di per sahabat ya Sama-sama warna putih Mudah-mudahan saja ada kejutan yang bahagia untuk kita semua Selanjutnya komentar lain dari akun Liza Kendal23 mengatakan Sep Sepertinya rencana Leslar membuat film Semoga saja digabulkan ya Dan semoga rencana menuju halal diberikan kelancaran semuanya Amin Mudah-mudahan saja per sahabat ya doakan yang terbaik mudah ada kabar terbaru dari Lesti dan Rizky Bilar. Tetap hati channel ini para sahabat biar kalian tidak ketinggalan kabar dan info terbaru seputar Lesti dan Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.